memberikan kabar baik, kabar bahagia dan kabar terbaru seputar Leslar tentunya Baiklah sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di malam hari ini ada sebuah info persahabatnya untuk warga Konoha karena vitamin bahagia sudah di up di channel youtube-nya Papa Bilar Reuni bareng Haris Friza dan Adiska itu persahabatnya terima kasih sering comeback persahabatnya kembali lagi Tentunya, keseruan dihadirkan di channel itu, Papa Bilar yang belum nonton. Silahkan nonton bersamanya karena ini seru banget nih vlognya. Dan untuk berikutnya, vitamin bahagia langsung kita dapatkan dari Papa Bilar. Perhatikan diunggah terbaru, Papa Bilar ini mengunggah sebuah postingan foto bareng Bunda Lesti, Masya Allah, malam Jumat, melihat tentunya kekiutan keromantisan dari idola kesengan kita selalu membuat kita bahagia postingan ini pemirsa ya Papa Bilar menuliskan sebuah kalimat caption Selfie bareng artis Wow, selfie bareng artis ya Kata Papa Bilar langsung dikomentari oleh Bunda Lesti Mengatakan saling suami Wow, Masya Allah banget ya Ini sih luar biasa Kebanggaan kita Akhirnya nonggol juga Masya Allah Mudah-mudahan sehat selalu Bahagia selalu untuk Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar dan di ini pemerintah sahabat ada sebuah kalimat komentar yang diberikan salah satunya dari akun Leon Dozan mengatakan Cocok dan sesuit banget Leslar Semoga sehat selalu untuk keluarga Leslar Dan semoga hubungan kalian berdua Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu SWT Amin Yang melalami masyarakat banget ya Dukungan support yang selalu diberikan dari orang-orang baik Yang tulus mencintai Lesti dan Bilar Kita masih menunggu kejutan dan kabar terbaru berikutnya Bersama jangan kemana-mana Stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru